eh Bang Lorto di depan depan itu terpengaruh oh, aku itu depan, <tuk> ya <tuk> <tuk> ayo, jalan, jalan. ayo ayo jalan oh, so -so -so. ayo jalan ayo jalan lu ya ada Loh, mobil. Si Arah mana, Arah mana? Arah mana, Shad? Kita nggak tahu Arah mana, Arah mana? Mampir dulu ke Jogja Eh, gue disenggol Innova Oke, mampir Jogja dulu Bang Orto Oke, Jogja, emang Jogja aja? Borobudur kah? Iya, Borobudur Oke Arkei lo di mana, Kei? Kita antar, Sebuah Arkei lo di Itu ada yang bawa perotowari Di belakang dong, itu jasa beda yang Iya Makanya lu juga kencangan ya gue ini, truknya kali truk. Oh, iya. oh iya, ini awal akbar ah. awas dengan tajam. Sinar dulu, ya. Yeah. Truk <laughs> dan kepalanya cinta lebih buruk. Kepalanya terus, dia tadi terus paling dulu kecelakaan, kecelakaan. Kita kali, kita, kita video ini air kecelakaan, kecelakaan. dulu, pantau dulu. Oh, ini gue, ini gue. Oh, tapi juga tidak itu juga Eh, aduh, weh, udah, udah, di depan, udah <coughs> lewat belok puter puter motor, motor, <coughs> balik dulu motor, motor, motor, mobil mobil motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, lagi kesilakan paling cepat, paling cepat balik balik balik, balik pilih, pilih, kita lewat ah, kita terbalik terbalik Oke polisi jasa marga jasa marga langsung langsung langsung langsung langsung lalu ya ya dia <tuk tuk> ketutup itu eh ini apa yang lain baru maju dulu deh baru belakang Yo, depan. di depan aja pak oke wuuuhh ayo ga usutin ayo ga usutin ayo ga usutin bangurta depan ayo bangurta oke depan depan gaskan lu menti dulu, menti dulu bangurta bangurta ah, oop menti dulu? dulu entah kayak terobol sama sini tadi gara-gara kecelakaan. -gara oh. Jadi, paksa jalan oke okay. ga jawab dia ya. Tol eh, oh, mana tol mana? Eh, Jakarta. Eh, eh mobilnya jalan, ah, jalan sendiri. Wah, ini di slok ya? Iya. Iya. bentar tuh mau masuk. Ah. Oh, <laughs> <okay>. <laughs> Polisinya ini. Ciko ini. Prenedal, ya? ini. Nana -nana cepat, oh, tuh. Waduh, Kecelakaan. <laughs> <the end>. <laughs> nggak tahu kupin down pun pada orang mau kupin down ya orang mantap. Kelihatannya kayak apa ya kalau pakai ini teman-teman udah cium bokong <coughs> <pake pake. pake coughs> hari ini udah bisa. Ayo e -E pakai cangkir. Trimer. Iya. Trimer. Huh oh, gitu terlalu. <coughs> Asmata patah asing. <coughs> patah as. Ayo bang Orto bang Orto depan. Udah, Berusia berusia pak. Nyambung nyambung ntar Eh tolong. Oke, guys. Sekarang, eh, Pak Mulz, tuh Nah, amin. Jadi, ya, jalan terus dari tadi. Eh, uh, uh, ini, Bang Ananda, follow me. Eh, uh, apa? Driver ride Dikit, ya Oke, dalam tata, dorong, gue dorong, gue dorong. Mana ini ya? Yang bagian ininya nunggu ya. Nah, eh, sama-sama saya uh, internet betul, dulu Eh, dorong dorong dorong, dorong, dorong, dorong, dorong, susah, A susah. Kita lagi, kita lagi, eh. Nah, <laughs> Iya yeah. yang yeah. nah, kelindes. Ah. Nah, wah mobilku. Yeah. Okay. Okay. Oh. Ya. yang bantu ditinggal. <laughs> Bang, anak, naik sini. Naik. Mana? Oh. Naik nah, depan. lu di mana? Eh, <laughs> hey, lu di mana <laughs> <laughs> <Kita. laughs> tolong nah, ya, ya. nah. yang belakang jaga. Yeah, okay. gue jaga, gue jaga, gue jaga. Ketemuan di mana, Kek? Okay, okay. hey. nah, di Kalau ketat, kalau ketat, kalau ketat. seperti babang pascol. ya. Ya, tantem syiat wih uh, pohonnya. Nah, pohonnya pohonnya, pohonnya nah, mau mau oh, sendiri ya, juga sendiri <cuman> kita ya maju maju Ayo kita aja deh ini Komen kan amerika pokok, jadinya di kanan pohonnya nggak mau ninggir hehehe yang ninggir anda gapapa abu kandohonnya tiba-tiba muncing akar itu juga serem gitu muncing jalan tiba-tiba ke warung minta beli makan gitu ya tepet alpha tepet alpha tepet tepet tepet tepet Alpha yee satu yee yee udah nyepe offroad nih wah offroad? ini laginya itu di warung warung pantai Oke, okay, sini kayak coba kita cast ya, <tuk> Oke. <Wee, wee, wee. tuk> <tuk> mantap, kan? A, Emang begitu bisa rebut oh, ya. ya gitu. <tuk> oh, itu itu. Tarik sama Wey, wey, Eh eh eh magang-magang parkir-parkir parkir parkir. Parkir <laughs> markir, markir. Oh, saya sabun aja berkecetan balik. Yo, maju maju maju oke lanjut lanjut lanjut lanjut oke. Ini aku aku paling depan, ini lagi, Ini maksud jalur ada depannya nyalain. Ya, muter ini ini. Oh, ya ya, Cuma Cuma di tempat ini, yang ini. muter di tempat. Ya, jalan, bisa jalan. <laughs> kayak... ini, <tuk> di jalan Udah stuck Ya mantap. Apa ini? nya oh, Jangan di gitu, Akhirnya nama, kita menjadi berakus lagi gitu. di sini yang baru. ada orangnya jadi nongkrongan terus. Wah. Bisa mantap. Bapak Avatar ini sudah tidak mau lagi dan akan diangkat untuk siapa Punggung saya encok ya Aku mau mewawancarai. Apa, Pak? Gimana, truk. Uh, waduh disuruh nganget lagi oke okay. <laughs> <laughs> ya yeah, maju maju maju anju bangkan anda anju maju ngapain tanah bukan aku yang <laughs> jalan sendiri, <sedang laughs> <sedang laughs> tanah <tentunya. laughs> kenapa Bisa, kan kamu jalan juga. maju maju <laughs> nah gitu <butuh>. ini namanya drat <laughs> keternakan manusia oke muset keren Mas, ini kuat, Pak. <tuk> Kewater, iya, Ketua, iya, ya, kuat, Pak. Kuat, Pak. Makanya, ya. ini kuat. Kuat, kuat. banget, Kuat, kuat. dia, Eh jatuh dia, Orang terkuatan, eh. Trend, <tuk> <jai. Trend tuk> Ini dia, Terus juga Ini Ini pak apakah kamu melatar dulu, dulu, <tuk> dia, tuh. Ini dia, tuh. Ini dia, tuh. Okay. Ini jalannya kan udah rata Kenapa masih ditarik? Okay. Ini dia Jalannya udah Oke Jalannya udah rata ini Kenapa masih ditarik? Okay. Okay. Ini ya Itu mesin baru Mesin baru Oke okay. Ini kita suara Oke daripada kita ke merak gimana kalau meraknya kita ke sini keatas monas, monas. Ya. serius arkay ya. juga nge-stuck ya, <tuk> <tuk> Di oh, <tuk> dulu dimana sih ini biar tapi ini lu aku jadi tarik orang sekarang Dua orang <tuk> tarik tarik tarik ayo ayo, ayo, ayo. Oh, bisa nyembak nah, kan ayo, ayo. Aos, aos, aos. Gak kuat kalau ngembar, malah gak kuat kayaknya nah, deh. Nah, kan? Masa -masa -masa. bisa lompat lompat aja lompat dia mundur lagi no, nah. terus yang kanan kiri sih jadi babu nah ya itu terlalu <tik> <tik> <tik> nah, Bisa. <tik> ah, bisa. Coba. <Yo. tik> terus terus. Boba mah terus yang laut Oke. masukin, masukin, masukin. Lihat ke atas. Ya, gua gua.